oke ini tentang ini ya masih neuro tadi protein meningkat nah dia pump ya, ini meningen sepalitas kan kan ada meningialnya ada meningial sama penurun kesadaran ya oke, jadi ya perlu antibiotikin cepataksim dexta ya Pak Malas ya, GCS, Nadi, harus 90 kali. Ya. Sama kayak dewasa ya. Antibiotik ya, Dexa untuk TIK-nya ya. intrakranial. Taruh PNN ya saya ni keyword untuk bakteri kalau TB keyword ni untuk sangta krom kuningan virus jernih. ni bersih lah oke okay. lima puluh macam ni nak minum lima puluh ni nah ini cuba ni abah Aisyah baca keyword sama jawapan ni Pemeriksaan penunjang apakah USBN dilakukan di awal perawatan ini uh, bayi laki-laki 5 -laki hari dirawat di Bangsal, Perina dengan keluhan kejam berulang bayi lahir di Tolong Bidan dengan BB 2800, panjang badan 45 cm, kehamilan cukup bulan ketukan pecah 20 jam menjelang persalinan warna hijau kental dan berbau karena kondisi bayi cukup up aktif bayi diperbolehkan pulang usia dua hari sejak usia tiga hari bayi mengalami demam mulai malas menyusu dan tampak etargis ubun-ubun tanpa membonjol oeg kak kejang bukan ya. <tik> Menunggu ensefalitis dia nak nge ngecek Indonesianya apa <tik> etiologi infeksinya ya fungsi limbal jadi ya kita ngecek yang satu krom TB jernih virus tadi kalau ya. oh, purulen PMN dari bakteri Oke, okay. eh, sih loh, ya, apakah kemungkinan diagnosis pasien ini bayi laki-laki lima bulan dibawa keluarganya ke igd karena mengalami kejang berulang kali sebelum masuk rumah sakit setelah kejang pasien tidak sadarkan diri didapatkan riwayat demam tinggi sejak satu minggu bayi mulai malas menyusui sejak dua hari terakhir pada pemeriksaan fisik ubun-ubun menonjol kuku kuduk negatif lain-lain dalam batas normal kesadaran somnolen nadi 140 rr 30 suhu 38,7 kejang. Um, aku kudu negatif. Hm. Oke, oh, cek ini ya. Nah. Suhu eh, ini dari demamnya ini 38,7 kan. Jadi ada radang ya. Nah. Kejang, ya memang ini agak aneh kaku Negatif langsung meninggal itu maksudnya eh yang positif ini. Sedang somnolen ya. Nah, ini meningitis ya lebih menonjol ya cerita soal Nah ini kaku kuduk atau meningitis just, justru dia positif kan? Mungkin di sini ya dia, dia, dia tidak sadarkan diri ada juga kan? lebih khas ke encefalitis malahnya soalnya ini. Ensalah ngestabilo sih. Kan? Ini kan, nah di penjelasan di tulisnya malahan meningitis ya, ada meningel atau kaku kuduk. Kan? Yang umur dua puluh enam, enggak? nah, ini Tata sana tadi nih. review view dulu aja, Pak. Suci kira-kira apa nih? Lima puluh satu ini. Tiara, betul. 51, tiara. Halo, Apakah tata laksana yang diberikan setelah pasien sampai di rumah sakit? Perempuan 10 tahun dalam kondisi kejang. Sebelumnya pasien kejang di rumah sekitar 30 menit. Sebelumnya pasien kejang di rumah sekitar 30 menit. Setelah kejang anak sulit dibangunkan dan ibu pasien telah memberikan diazepam supos kemudian menelpon ambulan pada saat diperjalan menuju RS 30 menit setelah kejang pertama pasien kejang lagi dan diberikan diazepam supos lagi Diwayat, pasien rutin minum obat venitoin namun seminggu terakhir pasien tidak minum apakah tata laksana e, pasang IV line venitoin IV 10 tahun sudah di, diazepam Oh ya, rutin minum obat fenitoin. namun tidak. Ini berarti algoritme. mungkin ini fenitonya dari epilepsi kan? Dari epilepsi. Jadi kejang akut ini. Ya? Nah kalau kejang status epileptikus ini dia tetap harus dari biasa pump IV lagi. Ya? Oke, IV lagi baru rutin sunti. Cobaan ini memang. Kalau pembaca rutinnya fintain dari dikasih fintain IP, itu fintain itu kan algoritma setelah gagal dia spam, kan? Kecil berlanjut, nah dia spam, nah, baru ke kiri kirian fintain, fintain ya. berpital, baru kalau gagal lagi. Oke, ini soal keyword lagi nih, neuro, soal neuro developmental mental, eh. kaki menggunting, cerebral palsy, eh. otak. Eh. ya ini kalaman keempat, ekstremitas. Eh. kalau muskuloskeletal yang dosen atau DMD kan, eh. tuh gate, eh. Hold, holding gate. jalan kayak back nah, itu jawab, ya dan sindrom trisomi dua satu tuh okay, hipotroit uh, emang ini apa kau berkenalan juga sebelumnya geser sih saya baca apa sih kaki menggunting nah ini hipotoni makroglosi hernia umbilikal nah ini laki untuk si Pitroid tadi, ya. jadi pitroid kalau screeningnya ini neonatus ya. untuk mencegah yang pitroid biasanya, terutama diperhatikan kalau di ANC kalian temui ada ibu-ibu dengan riwayat PTU ya. penggunaan obat tiroid, ya. nah inilah ada scoringnya nih scoring untuk Bilewi kan, ya. kalau untuk hipotiroid ini, jadi itulah iketoy Kalau lebih dari 4, baru dia curiga ya. Nah ini, dari pemeriksaan TSH baru kalau dia meningkat, nah kita suspek hipotiroid kongenital, baru cek tempat 4 roksin, nah, kalau screening -nya. Ya selanjutnya kita masuk endokrin ya, DM. DM, eh, endokrin, buah beli kami ini. Coba Aisyah, nomor 54. Apakah terapi selanjutnya? Bayi 6 bulan dibawa ibunya ke IGD karena sudah berdah, 2 hari tidak mau musuh pemeriksaan fisik bayi tanpa lemah umur-umur cekung positif turgor kulit kembali lebih dari 2 detik pemeriksaan lab GDS 40 mg sudah 3 kali diberi dextrose 10% bolus IV tapi tidak ada perbaikan ejeksi glukagon. Ya, terlaksana ya. glokagon ini kan fungsinya secara fisiologi mengubah dari glikogen menjadi glukosanya. Nah itu publik 10 sampai 30 mikro, ya. ini masih mengenai glukosa tapi ada keton, ya. BDS 400 nah ini kan berarti DM ketosis level tinggi. Nah, dia kalau prinsip awal ke AD, kita harus rehidrasi dulu ya rehidrasi dengan yang fisiologis ringger laptop yang contohnya ya. ya. video baru jangan lupa setelah rehidrasi kita koreksi ya. koreksi elektrolit nah kalau di vokal jangan langsung masuk insulin kasih dulu ya kalium oke ini nah tentang si dm nih coba fawas coba enam oke dulu. Apakah kemungkinan diagnosis pasien anak laki-laki 12 tahun datang ke koppel, datang periksa ke dokter dengan keluhan, sering buang air kecil, sering minum, dan sering merasa lapar sejak tiga bulan terakhir. Pasien juga dikeluhkan mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam waktu sebulan terakhir. Riwayat ayah dan ibu pasien menderita DM dan hipertensi. Pada pemeriksaan berat badan 65 kg, tinggi badan 140 cm, Uh, tensinya 120 per 70, nadi 90 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36,5 hasil lab, darah w 389, kolesterol 250, TG 400, uh, non-insulin, dependent diabetes mellitus. 200, uh. ini, oke, 200, 200, meningkat. 12 tahun dmt DM tipe dua ya. Ya, kalau insulin biasanya dia sejak, ya karena mutasi tadi, ya. nah, ini destruksi atau imun atau idiopatik mutasi genetik nah, kalau DM tipe dua dia ada riwayat keluarga, ya. nah ini mekanismenya, katanya paling lemas, nah, ini kan 6 bulan sempat demam tinggi sembuh sendiri, kurang ya. glukosa, seperti sepeptit rendah sepeptit ini keyword untuk DM tipe 1 jadi, kerusakan pancreasnya atau destruksi ya namanya nah, DM tipe satu, ya. kalau sepeptit rendah, nah. ya, tapi tidak rutin sih, ya jarang dikasih kalau di C, B, ini A, ini. Nah, ini tentang metabolik Eh, ini. Ini sarki Dari marasmus marasmus ini karbohidrat ini. Kalau dia jadi iga gampang orang energi kan. Beda dengan kuasa core, kuasa core itu kan kuah, kuah tuh ingat gue, kuah tuh air kan, air tuh edema, nah itu ki kalau kuasa core edema itu positif kan? nah di biru kan, itu jembatan keledainya namanya, nah, kalau bisa mereka gabungan ya, jadi meresmik kuasa ya oke okay, ini baca baca grow chat mas Milan ini pak suci ya pak halo. halo halo kak ya ah. ya kan baca lah suci maksudnya ah. jelas kan sorok. suaranya ya jelas Apakah diagnosis pasien seorang anak perempuan umur 4 tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena keluhan tubuh tubuhnya lebih kecil dibandingkan teman seusia, seusia, seusianya. Riwayat anak sulit makan, makan hanya 2 sampai 3 sendok per hari, serta tidak suka minum susu. Pemeriksaan antropometri, didapatkan berat badan 11 kilo, tinggi badan puluh cm setelah dilakukan voting ke kurpa pertumbuhan WHO Didapatkan BB per U, minus 2 SD, sampai dengan minus 3 SD, tinggi badan per umur minus 2 sd sampai dengan minus 3 sd bb per tb minus 3 sd apakah diagnosis pasien um, gizi buruk dengan stunting gizi lihat dari yang bb per tb kan Nah, dari tb per umurnya kan stunting pendek ya? nah itu tinggi badan rendah maksudnya nen tadi kan. Oke, okay. TB per U, DB per TB gizinya. Dari pakai WHO ya. Kalau kurang dari 5 tahun, WHO lebih dari 5 tahun CDC kan mereka, Oke. Okay. Ini sebenarnya ini ya. Sari gizi buruk kali. Dia rambut jagung gitu kan. Nah, ada matangkai dari quasiorcornan komplikasi jadi dia ya nanya ya, anemia kurang darah tadi kan anemia worker kan uh, kurang protein protein kan pembangunnya pembangun ya kan? nah ini penyulitnya anemia berat eh salah satunya untuk jadi nih bersudut oke ini Tata di sana nih, gimana nih Tiara? report nih, coba silakan coba Tiara. Gimana tataan sana yang tepat? Tiga tahun dibawa ibu ke puskesmas, kondisi lemas badan anak tampak sangat kurus. Ibu pasti mengeluh anak sering mengalami diare, tidak suka minum makan hanya sedikit setiap hari. Anak rewel tampak wajah seperti orang tua, ia mengalami buncit asites. Berapa hari? Ini? F75 mulai pada astasu F75 pada fase stabilisasi dan 100-nya pada rehab Dia ya, ini ya, apa? Stabilisasi initial stabilisasi 75 Kalau cara ngapalin kayak ini 75 tuh kan 5 kayak huruf S tujuh ke et, itulah agak-agak maksa sih sebenarnya. Kalau 100 rehabilitasi, kan? Ini, pokoknya dia awal-awal, karena dia itu kan biasa kurang kan, jadi tidak boleh langsung 100 Formulanya tuh kita dari mulai dari 75 baru seratus stabil, nah, baru kita kejar, ya. pakai 100 rehabilitasi nah, itu. untuk gizi buruknya jadi itulah kayak FA ini kan gak boleh langsung dikasih nih. harus setelah rehabilitasi contohnya itu kan nah, karena itu tadi kan dia masih dianggap ada kerusakan di pencernaan jadi gak maksimal ya mineral-mineral ini diserap oke ini epoglikemi ya tata langsana awalnya sulit naik berat badan ini kurus baggypan nah ini karena dia ada dianggap nah, berat baggypan ini ya kita cairan dulu ya nah cairannya di, di 10% oral oral karena dia masih sadar IV itu kalau baru dia pencash undangannya -undang oke okay, ini ya sekolah tetap sana okay, 50 cc di 10 oral kalau sadar 10-10% oke okay, ini tumbuh kembang ya nah perkiraan usia usia ini kalau tengkorak menampang ini sudah ke tumbuh kembang sebenarnya. nah ini umur 3 bulan benda digerakkan dari samping merampang ya. Nah, keyword-keywordnya kalau 6 8 duduk biasanya dengan 12 tegak, 18 berlari kan, lompat. Lompat. Ya, jadi ketemu kembang selain dari motorik kasar dari motorik halus bicara nih ya. tapi kalau yang ya 3 sampai 4 benar indikasi. Kan? Perban dengan tangan dengan suara dan senyum. Ya. Oke, ini jadwal imunisasi ya. ngapal jadwal imunisasi sak biru nah, ini kemungkinan ya, vertusis, ya DPT jadi DPT jadwalnya 2, 3, dan 4 bulan ya. Penta bio ya, biasanya. Penta limo DPT HB2, 3, 4 ya. Oke. Oke, ini Mikronutrien lagi nih lecet pecah-pecah gusi -pecah, berdarah, ada memar bisa hilang sendiri, tidak suka makan sayur, eh, ya ini kan? vitamin C ya, eh? fisip eh? nah terus korbut eh sama empat H nih menemani ya perdarahan nih, eh? morijik, hyperklorosis, kulit, eh? hipokondriasis hematologi normalitis enggak benar tadi ini gangguan vitamin lain ya yang A kan, perempuan senja gitu. D ini rickets ya kaki O atau kaki X kan -tanta -tanta. nah ini ini imunisasi saat puskes kan ini biasa tiap hari Kamis coba nih e, AISA coba 65 Apa kita lakukan, anak laki-laki berumur 6 bulan diantar ibunya ke puskesmas untuk imunisasi. Sang ibu lupa juga imunisasi anak, seharusnya anak mendapatkan imunisasi DPT 3. Tetapi anak masih dalam pengobatan antibiotik selama 4 hari karena menderita diare, lendir dan darah serta demam. Saat ini anak tidak ada keluhan, sudah bebas diare 4 hari dan bebas demam dua hari. B. Imunisasi tetap dilakukan dan antibiotik diteruskan. Ya, dia salah satu diari itu bukan kontraindikasi absolut. Ya. halo nah nih ya. Bang terapi antibiotik. Ringan ya. Okay. Nah kalau 66 ini rencana imunisasi anak yang lahir dengan ibu HIV. HIV ini kan imunokompromise ya. Jadi dia harus tetap sesuai jadwal. Nah mau minggu setelah ini lebih naik tidak temukan kelainan pada bayi. nah kalau HIV nya ada gejala baru ada beberapa yang kita tunda. ini untuk imunisasi yang live attenuated jadi yang uh, masih hidup eh, isi vaksinnya tuh contoh kayak BCG ya untuk TB kan atau campak nih dengan kan life attenuated vaksin jadi dia walaupun uh, ada HIV nah, dia harus di ditunda ya. tidak diberikan ditunda ya. nah ini kalau campak nih nah, dia kalau imunisasi campak ngomong belum pernah ya usia sudah 11 bulan campak itu kan sembilan bulan tuh sebenarnya jadi kalau dia sudah sembuh ini dia dikasih lagi dikasih segera setelah segera mungkin makulopopular ini kan demam ruang ini. demam ruang su 38 nah ini kontrak indikasi kalau di dua kena campak masih perlu vaksin campak ya. ini yang terbaru sih sebenarnya 2020 yang biru ini 2017 Oke, okay, 68 eh oh, kawas ya. Ada Poppy velah. apakah vaksinasi yang harus diberikan saat ini sesuai dengan jadwal program imunisasi nasional bayi empat bulan ke RS untuk imunisasi dari data riwayat imunisasi di buku KIA didapatkan bahwa bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi APO, BCG Penta valen 2 dan OPV 3 kali keadaan bayi aktif dalam, dalam batas normal DPT AB IPV sama OPV sama IPV. Polio eh, polio oral semua injek benda paling. Yang bulan ini naik ini tadi kan. DPT HB, OPV 4. Oke. Okay. Sudah. Jadi fase awal namanya nah ini kalau hepatitis B seandainya HBsagi ibu belum tahu ya kita harus suntik tapi cek dulu jika ibu positif suntik HBIG ya. imunoglobulinnya tambahan nih tujuh hari ya. Oke ini ibu imunisasi aktif atau pasif 12 jam 10 mikro Pasif ya tidak perlu ya. Kecuali kurang tujuh hari Ternyata ibu Pengindah ya. Oke 70 ini mulai neonatus nih. Neonatus Coba Tiara baca. Tindakan selanjutnya Seorang bayi laki-laki Lahir berpagina usia 42 minggu Bayi lahir tidak menangis spontan, tangan atau jelek. Telah dilakukan penanganan awal oleh dokter, kemudian dievaluasi. Bayi belum bernapas spontan, tampak cyanosis. Si 96 kali dokter memutuskan untuk PTP selama 30 detik, kemudian turun menjadi 50. Tindakan selanjutnya PTP kompresi. Sudah, dia sudah di PTP, ya. 50 ya. detik masih turun ya? Jadi kalau setelah yang PTP kompresi juga dicek lagi masih turun HR baru di acip Ya algoritmanya ya. ptp ini ya. Sana baru. Kalau di Nah ini. Resus-nya juga. Saya dinding. Gak ada foto nih. Tampak lemah. Ya, dia ya, tetap eh. kita eh RW dulu, prinsipnya dengan jalan nafas dibersihkan baru di intubasi, kan? karena sudah ada retaksin, kepotoni, kemungkinan aspirasi dari ya, baik tidak ugar olehnya kan, ini meconium aspiration syndrome, eh? mas. Oke, ini variasi lain nih, kalau resus neo nah. ya, dia ngomong 15 menit tidak ada baju jantung ya tidak ada tidak respon dengan nomor, jadi stop ya nah. plus ya, ya nah ini kasus neonatus lain ya. nah ini keyword untuk ikterus patologis, dia sudah tujuh hari Kuning satu badan sejak tiga hari ini. jadi Robin A N indirect aku undang Ya foto terapi ya. Jadi terapi cahaya nah fisiologis inilah itu harus patologis tuh menetap lebih dari dua minggu. Kalau kasus tadi kan dia ngomong usia tujuh hari ya. Dia hari 01. Kalau fisiologis dia hari kedua sampai dua minggu, ya. Dan dari peningkatannya, ya kita lihat direk yang dua Ya, fototerapi ya, patologis ya. fisiologis ya Asi, be, Oke, ini komplikasi ikterus neonatorum ya, kan ikterik dia bisa kejang itu karena masuk bilirubin ke otak ya menembus blood-brain barrier bilirubin encefalopati nah, ini yang termasuk favorit juga nih ya dia ngebedain antara si breast map atau breastfeed Nah, kalau ini kan dia ngomong sudah diberikan asi tapi masih sedikit ya jadi kalau ekterus asinnya ada dua emang breastfeed atau breast milk nah, kalau breastfeed dia onset kurang dari tujuh hari asin kurang kalau breast milk ini late ya eh, yang lebih lambat, asinnya cukup jadi ini justru di stop kalau breastfeed dia karena kurang dia jadi ditambah Nah keluarnya masih sedikit oke okay. okay, untuk Soal 74 tadi Nah kalau 75 diagnosis nih Ini masih Yang kayak dibedah kemarin Putih dempul Terasi habib liar Hebat rambang besar ini, ya. Ada di blok ada juga. Itu tadi 4 dunia 76 ini nah, ini tadi ya cukup aja ya. asih cukup jadi beras beras milk kalau beras tadi yang kurang kan ya, instrumen masih ya. kurang ya oke beda kurang tapi kan. cukupnya itu eh ya, jumlah asinya ini emas ini dari ketuban ya keywordnya kan mekonium eh ya. ketuban kru hijau ya biasanya ketuban Ya, ini RDS RDS-nya RDS ini sia 39 minggu. Nah. Dia retraksi aduh, oke. Ya. Ini kalau ada SC biasanya itu cukup bulan TTN ini biasanya. ini TTN sementara kayaknya dia di, biasanya e, jadi normal lagi ya, itu maksudnya. Karena kurang kompresi dari jalan lahir kan SC itu. Halo, pervaginam cukup, kompresinya makanya dia tidak ya keluarga loh ya, si sih. Air ketuban tadi Nah, ini 79 ini ya dodok 8 minggu kelah okay belum matang ya HMD. Kurang surfaktan kan. Ya. Nah, ini neonatus lagi hipoglikemia ya. dengan gejala jadi kita kasih IV apatis ini, kuasa kurang dari 40 ya itulah hipoglikemi neo natus. Nah, kalau ini bayi mengisap baik. Diabetes memang terjadi ibunya, ya, ada S25, nah ini. Boleh, kurang lebih sama dengan ini. yang ke kiri ini, aivi bolusa, ekstra, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, nah ini apa-apa nah ini tata laksananya ini pencegahan dengan imunisasi ya, sepuluh, yeah. sepuluh, harus Oke ini kayak, kayak di bedah mana nih discharge dari pusat nanah, emphysema, steeple, nah steeple ini crop eh laringotraqueobronchitis, randang nih ya termasuk ispa nih, barking cough eh untuk crop, steeple tuh kayak uh, menara, eh? atap menara. Nah ini wizing ya Keywordnya wheezing wizing ya, kioliitis kan Si beragasi Kalau bronkopneumoni kioli Dia biasanya bronkinya tadi Yang lebih dominan Brown kioliitis penyempitan ya Penyempitan bronkus langsung ya Dia memang terpeci yang filteran Oke ini kalau penyebabnya Nah ditanya Onkewising etiologinya, ya. hemophilus influenza, respiratory virus. Ya. Nah ini, ya. I, B, oke ini kalau pertusis ada book sama inspirasi nih keywordnya, barongsai semau tiba-tiba. Keywordnya, saya tiba hanya BCG belum dapat DPT, ya. pentabio. Kalau cataral baru mata merah covalesan justru sudah batuk berkurang ya antibiotik vertusis erythro 40-50 14 hari ya ya ini memang hafal mati nih ada moment nih kalau soal kayaknya si wood nih udah 89 nih nah ini profilansis primer batuk bukan TB kontaknya tapi ada kan penjagaan ya maksudnya. oke ini algoritma ya PT INH kurang dari tahun oke AC boleh diberikan ya tapi tetap profilaksis nah ini ampisilin ya pneumonia tadi ya. ampi kalau ditambah genta untuk dineo 100 Regimen, regimen kalau anak jangan kasih etabutol ya untuk buta warna, banyak Oke okay, serangan berat ini kalau membungkuk kan, resisten sedang karena dua kali dalam seminggu. Ya. Ini respon parsial, ya. serangan sedang jadi ngibu ibu salbu, ya. respon parsial, rawat inap dulu, ya. jangan langsung dibalik. Kita pantau dulu, jadi, ya. oksigen observasi kan. Oke ini, ini yang kalau intravena ya steroidnya, Cacah dingin ya. inhalasi gagal, tidak ada perubahan ya Oke.